Hai teman-teman kembali lagi di Tarot Artis Korea Kali ini kita nggak bersama dengan Bunda Yunda nih teman-teman ya Jadi di Tarot Reading sesi kali ini Bersama saya Karisma yang akan membacakan langsung Ya request teman-teman tentang Tarot Reader dari An Hyoesop dan Kim Sejong Bagaimana koneksi asmara antara mereka Adakah cinta lokasi Dan apakah mereka berpacaran secara diam-diam nih teman-teman Akan kita buka di Tarot Artis Korea Edisi kali ini, nah, teman-teman, di kesempatan kali ini bersama saya, Karisma, akan membacakan koneksi asmara yang menarik nih, teman-teman. Yaitu tentang An Yusof dan Kim Sejong. Pasti banyak yang udah merequest ya, bagaimana koneksi asmara mereka. Namun sebelum itu, saya bakal bacakan dulu profilnya ya buat teman-teman sekalian yang mungkin baru mengikuti uh, drama Bisnis Proposal Jadi kalian gak tahu nih profil dari An Hyo -sop dan Kim Sejong ya Jadi An Hyo -sop ini adalah aktor dan penyanyi asal Korea Selatan yaitu lahirnya 17 April tahun 1995 Nah bagaimana dengan Sejong sendiri? Sejong ini tentunya banyak sekali fans-fans yang antara wanita, pria, teman-teman sekalian yang ngefans banget dengan dia ya, Kim Sejong yang lahir tanggal 28 Agustus tahun 1996. Di drama Korea Business Proposal, chemistry mereka sangat-sangat dekat sekali dan sampai-sampai para penonton di sini sampai kebingungan ya tentang mereka ini pacaran beneran gak sih atau mereka ini nya kuat aja atau Cuman di depan layar, apakah di balik layar ini mereka juga berpacaran atau kemistrinya sama seperti itu? Kali ini dengan media kartu tarot, saya di sini Karisma akan membacakan hasilnya buat kalian semua untuk mengungkap bagaimana koneksi asmara dari Anhyosov dan Kim Sejong. Kita shuffle kartunya. Kita lihat ya teman-teman. Di sini saya hanya berfungsi atau hanya sebagai pembaca saja ya. Entah entar hasil prediksinya bagaimana. Kita serahkan dari energi yang saya ambil dan saya terjemahkan lewat kartu ini. Kita akan menggunakan berapa kartu ya. Kita pilih dulu sesuai energinya. Oke kita bakal menggunakan 8 kartu ya teman-teman ya. Ada 8 kartu di disini. Dan kita akan mulai dari kartu dari Kim Sejong. Baik teman-teman, ini dia 8 kartu yang sudah saya pilih tadi ya. Sudah kita shuffle bersama-sama dan kita pilih. Sebelah sini adalah kartu dari Kim Sejong dan sebelah sini adalah kartu dari An Hyo sop ya. Kita lihat bagaimana koneksi asmara yang saya dapatkan, energi dari mereka berdua ini. Nanti bakal kita tampilkan. Yang pertama di sini, saya buka tiga kartu untuk Kim Sejong. Ya, di sini muncul kartu mayor kesederhanaan. Ya, di sini teman-teman. Jadi, di sini melambangkan bagaimana karakter seorang Kim Sejong sendiri yang memiliki jiwa yang sederhana, humble, dan periang seperti itu. Ya, sangat jelas digambarkan melalui karakter kartu ini. Ya, teman-teman. Lalu, bagaimana tentang koneksi Arab-Asmara terhadap An Yusuf? Ya, kita bakal lihat. Kartu berikutnya ada Ratu Piala ya. Ini masih kartu yang menggambarkan tentang kesederhanaan jiwanya atau karakter dari Kim Sejong so sendiri ya. Ada dua kartu, kartu kesederhanaan dan juga ada kartu Ratu Piala di sini. Ada seorang perempuan yang duduk dalam singgasananya ya di sini, memegang piala yang mengartikan karakter dia sekarang memang sebagai idol yang nomor satu ya di Korea karena multi talenta juga aktingnya bagus penyaji yang bagus dan sangat-sangat digemari oleh hampir semua uh, kaum muda di Korea dan juga di Indonesia juga ya Lalu bagaimana kalau koneksi Asmara terhadap an Yusuf sendiri di sini walaupun di dua kartu ini belum nampak kita lihat kartu terakhir Nah di sini saya dapat mendapatkan energi yang cukup agak sedikit negatif gitu ya, teman-teman. Jadi ada kartu 8 pedang di sini. Jika kalian lihat di sini, nanti bakal ditampilkan juga. Ini adalah kartu seorang wanita ya di sini. Seorang wanita yang matanya tertutup dan ada banyak sekali pedang yang tertancap di tanah di belakangnya. Itu seperti menggambarkan bahwa kehidupan masa lalunya dia itu sangat-sangat kelam gitu, teman-teman dan punya trauma yaitu entah dari rumah ya atau rumah tangga karena di ujungin di sini ada kartu rumah di sini dan dari kejauhan di dalam tebing di sini kita lihat bahwa untuk chemistry atau rasa cinta terhadap seseorang itu beliau sangat-sangat uh, masih ada rasa trauma untuk memulai kisah cinta seperti itu seperti seperti itu koneksi dari Kim Sejong yang saya dapatkan energinya yang saya baca melalui kartu tarot ini, ya. Lalu, bagaimana dengan An Hyosop sendiri? Ya, kita buka dari kartu di sini. Di sini ada Raja Piala, ya. Di sini nyambung sekali dengan kartu dari Sejong. Di sini ada Ratu Piala, dan An Hyosop sendiri adalah kartunya Raja Piala. Jadi, jika disandingkan secara karir, kedua... Orang ini memang sangat-sangat cocok ya. Contohnya saja di drama yang terbarunya Bisnis Proposal sangat-sangat menuai rating tinggi dan kemistrinya sangat-sangat sempurna. Oke, kita lihat bagaimana koneksinya terhadap An Hyo Sup, An Hyo ke Kim Sejong ya. Saat ini ya teman-teman, kita lihat ada sang pencinta di sini teman-teman. Sangat menarik ya di sini. Kita lihat di kartunya Sejong sendiri itu sepertinya uh, masih nggak ada chemistry tentang cinta dan ada banyak sekali trauma seperti itu. Sementara di kartu An Yusuf sendiri... ...ada kartu sang pencinta yang hadir di sini. Artinya apakah cintanya lebih besar gitu ya? Lebih besar An Yusuf ke Sejong? Kita lihat di kartu selanjutnya. Cukup menarik ya kartu pembacaan kali ini ya teman-teman ya. Ada kartu sang pencinta tadi muncul. Lalu ada kartu dua koin ya. Di sini menggambarkan bahwa seorang laki-laki yang sedang bimbang gitu, menimbang-nimbang koin gitu. Dan juga ada kebingungan juga di sini karena rasanya dia itu masih bingung antara membedakan chemistry yang dia dapatkan dari Sejong dalam drama itu beneran gak sih gitu ya. Jadi ada rasa sedikit baper gitu dari Anjosop sendiri ke Sejong sebenarnya ya. Di sini ada kartu Raja Piala tadi, mereka sama-sama sangat hebat dalam karir, sangat-sangat Menguasai karirnya sangat-sangat luar biasa dalam dunia karir. Jika memang disandingkan dengan Kim Sejong, ya di sini Mbak Ratu Piala dan Raja Piala seperti itu. Lalu, bagaimana kesimpulan dari koneksi asmara mereka berdua ini? Yang kita lihat, Kim Sejong di sini masih menyimpan banyak sekali trauma. Dan untuk An Yusuf sendiri, ada kartu sang pencinta, ya, mungkin dia lebih mendambakan sosok cinta seperti itu. Lalu kesimpulannya ada dua kartu di sini yang akan saya bacakan buat teman-teman. Ya ada kartu lelaki yang digantung nih teman-teman. Jadi di sisi sejong sendiri ada muncul energi lelaki yang digantung. Apakah Ani ini yang digantung? Ada atau orang lain ya kita nggak tahu ya. Kita lihat dulu kesimpulan yang kedua. Ya di sini ada kartu dua pedang yang sangat-sangat menarik di sini karena Hampir bersinggungan ya, saling bersinergi dari kartu ini. Ada dua pedang yang artinya di sini sama-sama matanya tertutup dari Sejong. Di kartu kesimpulan ini juga, uh, mata seorang wanita yang tertutup dan digambarkan dengan dua pedang yang saling berlawanan seperti itu ya. Artinya di sini mungkin sangat-sangat susah untuk seorang Kim Sejong sendiri untuk masih membuka hatinya ke orang lain hingga. Ada kartu lelaki yang digantung. Seperti itu ya teman-teman. Untuk kesimpulannya silahkan kalian boleh menyimpulkan sendiri bagaimana. Namun dari energi yang saya dapatkan. Dari kesimpulan dari koneksi asmara Kim Sejong dan An Yusof sendiri. Ada kartu lelaki yang digantung. Jika kalian menonton dari awal tadi kita lihat bahwa. Sang pencinta itu hadir di kartu An Yusof. Apakah ini cinta bertepuk sebelah tangan? Kita lihat nanti ya bagaimana berita selanjutnya namun kita doakan yang terbaik buat mereka karena di karir mereka ini sangat-sangat sukses seorang raja piala dan ratu piala yang bersanding di dunia entertainment Korea seperti itu tarot koneksi asmara dari Kim Sejong dan An Hyo Soap kali ini jika kalian suka dengan video ini silahkan kalian like dan subscribe atau share ke teman-teman kalian dan jika kalian tidak suka silahkan dislike dan ini adalah pembacaan Korean Tarot Artis Mingguan ya Biasanya kalian mendengarkan atau membacakan ini Atau dibacakan kartunya ini oleh Bunda Sekar Ini adalah episode perdana saya membacakan Jika kalian lebih suka Bunda Sekar silahkan komen di bawah Atau jika kalian masih menginginkan saya untuk membacakan ini buat kalian Silahkan komen di bawah juga ya teman-teman dan jika kalian masih penasaran silakan komentar di bawah ini kalau part 2 nya dong kak, part dong kak gitu ya. Sampai jumpa dan salam.